Halo, kembali lagi di channel Mah Watch. Untuk jam tangan kali ini datang dari Mido dengan seri Commander 2 Big Dead. mau tahu? Ayo kita unboxing. Nah, ini dia jam tangannya. Kita tahu bahwa Mido mengusung konsep desain jam tangan yang terinspirasi oleh bangunan atau monumen yang ikonik dari seluruh dunia. Nah, pada Mido seri Commander sendiri lahir dengan Menara Eiffel sebagai sumber inspirasi utamanya. Jam tangan ini memiliki stainless steel dengan finishing PVD coating dengan diameter 42 mm dengan ketebalan sekitar 12 mm. Dengan water resistant hingga 50 meter Seri commander kali ini dinamai dengan big dead Dikarenakan jam tangan ini memiliki dead display yang besar Pada case jam tangan memiliki bentuk sedikit melengkung Yang akan membuat pengguna jam tangan ini merasa lebih nyaman saat digunakan Pada crown jam tangan terdapat identitas brand yang membuat jam tangan ini lebih eksklusif pada cashback, terdapat dekorasi movement yang tidak kalah indahnya. Pada jam tangan ini menggunakan mesin otomatik. Nah, pada movement jam tangan ini menggunakan movement automatic mido dengan kaliber 80. Yang berasal dari movement eta yang telah diperbarui dan memiliki power reserve hingga 80 jam. Atau yang biasa kita sebut dengan powermatic 80. Setidaknya itu, jam tangan ini juga terdapat green super luminova pada hour hand, minute hand, dan juga marker atau indeks jam tangan. Jadi, nah bagaimana menurut Anda tentang jam tangan ini? Silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa pula subscribe channel ini ya. Terima kasih.